Para ulama mengatakan bahawa sungai ini akan nanti bila hari kiamat dia mengeluarkan harta simpanannya. Air sungai akan menampakkan timbunan emas sehingga manusia boleh melihatnya. Manusia akan saling berbunuhan kerana harta simpanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua, dan ya yeah, kembali lagi di channel ini, teman-teman. Dan kali ini kita akan merekam sebuah video, tapi sebelumnya mari kita berbincang-bincang sejenak, gitu <laughs> kan? Oke, okay, guys, kalau di sini. Puasanya, alhamdulillah, lancar-lancar saja. Di situ, gimana teman-teman? Ya, ada kayak yang bolong. <laughs> Biasanya kalau ibu ibu ataupun macam macam lah, kan? Ha, perempuan perempuan ada datang bulan, ni kan? Datang haid, macam tu dia boleh bolong lah. Tapi kalau laki laki tu biasa susah lah nak bolong macam tuan. Ah eh? sebab apa? Laki laki tu macam tak ada halangan rintangan kecuali memang musafir kita jalan jauh macam tu Dan kita penat kita tak kuat boleh lah untuk berbuka macam tu. Tapi semoga kita diberikan oleh Allah SWT ya kan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk senantiasa tekun dalam beribadah dan juga istilahnya menjaga puasa ini. Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya juga disebutkan banyak istilahnya orang berpuasa ya dan tidak lain mendapatkan Lapar dan dahaga saja Dari puasanya itu Maka daripada itu teman-teman sekalian Agar kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga Pergunakan waktu kita dalam berpuasa ini Sebaik-baiknya Jangan istilahnya kita berbohong Jangan istilahnya kita berbuat kemaksiatan Jangan istilahnya kita membuat Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Selama bulan puasa ini Jadi tahapan-tahapan puasa itu Kita harus faham juga Ada puasa biasa saja Ada puasa awam dan juga ada puasa khusus bil khusus seperti itu teman-teman sekalian. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berpuasa ya, tidak hanya menahan lapar dan dahaga tapi kita juga bisa menahan ya hawa nafsu kita sehingga apa? Kita hanya mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan puasa ini dan tidak menjadi orang yang rugi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu taala di setiap detik, setiap menit, setiap jam agar kenapa? Agar kita diampuni ya. Dosa-dosa kita diampuni Allah taala amin amin ya rabbal alamin oke okay, kali ini kita akan merekson sebuah video guys tanda kiamat dimanakah timbunan emas dalam sungai Furat? ya kan lagi viral juga diperbincangkan nah di sini Ustadz Badli Sya Allahuddin membahasnya di kanal YouTube-nya beliau jangan lupa like share komen dan subscribe nya guys ini 3 minggu yang lalu di uploadnya nah langsung saja guys saya sudah penasaran kita mengaji bersama ya karena dengan mengaji ini insya Allah kebaikan-kebaikan akan akan hadir kepada diri kita. Jom kita tengok videonya. Let's go. Masyaallah. Kita masih dalam bab yang ke-12, halaman 1016. Babu majaa' anal ardu takhruju ma fi jawfiha minal kunuzil wal amwal. Bab bumi mengeluarkan isinya berupa harta terpendam. Mengikut 1016 di dalam bab ini Tuhan kita ada bawa akan beberapa hadis Jadi dalam terjemahannya ada yang Ada matan, ada yang tidak ada matan Kita bacakan matan untuk dapatkan Keberkatannya Baik Hadis daripada Ubah bin Ka'ab radhiyallahu anhu La wow, yazalun nasuh Mukhtalifatu a'naquhum Fi talabid dunya. Inni sami'atu Rasulullah sallallahu SAW Yaqul Yushikul furatu Nabi SAW berpesan sentiasa manusia berbeza-beza lehernya dalam mencari dunia sesungguhnya aku mendengar Nabi pernah bersabda hampir saja sungai furat menjadi kering dan menampakkan timbunan emasnya barang siapa menemuinya atau mendatanginya maka janganlah dia mengambil sedikit pun hadis dalam sahih muslim Allah baik saudara apa yang dimaksudkan di dalam hadis nabi ini Pertama disebutkan berkenaan sungai Furat dia akan menyingkapkan emasnya Ini kalau kita baca dalam hadis yang lain memang nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan la taqumu saatu hatta yahsiral furat an jabal min zahabin Yaqtatilun 'alaihi min kulli mi minhum, Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah sungai Furat menampakkan timbunan emasnya Allah Manusia akan saling berbunuhan kerana emas itu dan setiap 100 orang akan terbunuh 99 orang setiap orang dari mereka akan berkata Semoga akulah yang paling beruntung mendapatkannya Hadis dalam Sahih Al-Bukhari Kitab Al-Fitan Bab Khurujun Nar Dan juga dalam Sahih Muslim Kitab Al-Fitan Sa Baik saudara, di mana letak sungai Furat ini? Dalam kitab Mu'jamu Buldan disebutkan Furat ataupun Euphrates ini Adalah nama asing bukan bahasa Arab Yang telah dimasukkan ke dalam bahasa Arab dari sudut bahasa Euphrates Ataupun Furat Itu maknanya Air Tawah Jadi Sungai Furat Ini oh. adalah Sebatang sungai Panjangnya 2,800 km Panjangnya Maknanya Kuala Lumpur Kota Baru Terima kali pergi balik Panjang betul Sungai Furat ini Dan kata orang tua-tua Di negara Arab Bila ditanya tentang Asal-usul Sungai Furat ini Sungai Furat ni memang besar Hari ini Sungai Furat Dia merantangi Tiga negara Iaitu oh. Iraq Syria Dan juga Turki jadi orang Arab mengatakan sungai ini ulunya dekat Armenia, dekat dengan sebelah Turki Armenia. pada hari ini. Okay. Kemudian dia masuk kerum ke sampai ke Maltyah. Maltyah ni kalau petuskan Miletus terletak di sebelah selatan Turki. Kemudian mengalir dia dalam sungai-sungai kecil dan melalui satu kawasan namanya Arrecah. Kemudian dia menjadi sungai-sungai yang besar dan sungai ini yang mengairkan kebun-kebun di sebelah Irak. Dan hilirnya pula bertemu dengan sungai Dajlah di al Wasit Dan keduanya sungai ini dia bertembung dan dia keluar di Teluk Arab Dulunya dikenali sebagai Laut India oh, Jadi okay. para ulama mengatakan bahawa sungai ini akan nanti bila hari kiamat Dia mengeluarkan harta simpanannya Jadi adakah ini telah berlaku? Ini kita melihat kepada kajian-kajian semasa Muhammad Fahim Abu Ubayah dalam tahkiknya atau kritikannya terhadap kitab Al-Bidayah wan Niaya fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Kathir beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan timbunan emas ini adalah timbunan emas yang sebenar maknanya emas betul maknanya oh. kalau ada orang berteori kita ucap terima kasihlah kepada orang yang rajin buat-buat teori ini betul. ada yang mengatakan timbunan yang disebut oleh Nabi sebagai sungai Furat mengeluarkan hartanya mereka kata ini adalah minyak Minyak daripada bumi hmm. Kita ingin jawab begini Para ulama' bersetuju bahawa yang dimaksudkan Sebagai emas itu emas Sepertinya minyak Seperti mana kata Muhammad Farid Abu Ubayah lain gitu. Dia mengatakan bahawa timbunan emas itu memang bukan minyak bumi Apa Hujah beliau Nas dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam menyebut Jabalin min zahabin Timbunan emas Timbunan emas Jadi minyak yang ada dalam bumi Dia bukan emas secara hakiki Mana kalau tuan-tuan jumpa minyak, bawa kedai emas, tak boleh nak mulakan perbincangan pun payah sebab dia buka emas secara hakiki. Itu pertama. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa air sungai akan menampakkan timbunan emas sehingga manusia boleh melihatnya. Allah. Jadi berbeza dengan minyak, minyak itu dikeluarkan dari dalam bumi. Betul. Kemudian betul. melalui pula menggunakan pelbagai alat-alat dengan jaraknya pula begitu dalam sekali jadi untuk nak dilihat oleh uh, manusia dengan mata kepala ni itu agak sukar agak sukar Baik Itu yang kedua yang ketiga Nabi SAW memberikan kekhususan kepada sungai Furat maknanya Nabi tidak sebut lautan ataupun tempat yang banyak minyak ini. Kita tidak menyaksikan juga bahawa Sebagaimana yang kita maklum minyak ni kebiasaannya Dikeluarkan daripada lautan Dan payah kita nak menyaksikan Ia keluar daripada sungai-sungai misalnya Ini tu ujah kita yang ketiga Maknanya Nabi sebut khusus sungai furak Tampak menyebut laut Dan yang keempat Nabi menghabarkan dalam hadis Yang kita bacakan di awal tadi Manusia akan saling berbunuhan Kerana harta simpanan itu jadi kita tidak menyaksikan sebarang kejadian pembunuhan ketika keluarnya minyak daripada bumi Furat. Kita belum lagi menyaksikan. Okey. Baik. Itu ujar para ulama. Persoalannya, mana letaknya perbendaharaan emas ini? Pertama sekali, kita tak perlu mencari. Kerana perbuatan tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak was payah was cari. Jangan nak jadi Indiana Jones pula nak mencari harta karun tak perlu. Bahkan kalau kita ditakdirkan berjumpa pun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ambil. kita untuk ambil. Sebagaimana hadis yang kita baca di awal tadi <Sess> la yazalun nasu mukhtalifatu anakum fi talabi dunya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushikul furatu an yahsira an jabal min dhahab فَمَنْ حضره فلا يأخذ منه فلا يأخذ. Nabi Pesan, hampir saja sungai furat menjadi kering mm -hmm. dan akan menampakkan timbunan-timbunan emas barang siapa bertemu emas itu atau mendatangi tempat emas itu maka janganlah فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا janganlah dia mengambil walau sedikit, ah, sedikit pun hadis dalam sahih Muslim Syekh Hamud bin Abdillah At-Wajiri An-Najdi Dalam kitabnya Ithaful jamah bimajah fil fitan wal malahi muasyaratus sah Menyatakan bahawa Siapa sahaja yang menafsirkan timbunan emas Dalam hadis itu sebagai minyak daripada bumi Maka tak bolehlah Dia mengorik pun minyak daripada kawasan tersebut Kalau dia percaya ha, Kalau dia kata dia percaya bahawa Nabi sebut yang timun emas itu dalam minyak Baik silakan tetapi Dia tak, tak boleh. boleh ambil minyak itu Sebab Nabi Pesan jangan ambil Dalam kitab Fatuhul Bari disebutkan Hafiz Ibn Hajar Menguatkan bahawa Sebab larangan mengambil emas itu adalah kerana Mengambilnya nanti Dapat menimbulkan fitnah Dan mencetuskan kematian Atau pembunuhan Betul. Timbul persoalan Adakah emas ini dah muncul Baik beberapa tahun yang lalu Pengarah Jabatan Antiquity di wilayah Ambar Dia telah buatkan satu pendedahan Untuk kesekian kalinya Para arkeologis telah berjaya membuat kajian Sebelum ini, kawasan tersebut menjadi tadahan air pada pertengahan tahun 1980 Maknanya zaman Saddam Hussein Maknanya 180 km panjang sungai itu yang berhampiran dengan Syria Semua penuh dengan air Masih itu jadi, bila sungai Furat semakin mengering, tiba-tiba timbul balik segala bangunan-bangunan lama. Jadi, sejak tahun 2009 lagi, mereka telah buat kerja, -kerja askavasi, ekskavasi ini dan mereka telah menemui 90% daripada tinggalan kerajaan Sasan yang boleh dilihat dengan mata kita. Jadi, setakat ini ada 75 archaeological sites yang telah menjalani proses excavated dia Al-Ambar ini Al-Ambar ataupun Perisabur dalam bahasa lama disebut Firu Syapur yes. ini sebuah kota yang diasaskan oleh Syapur First degree ataupun Sahpur yang merupakan raja kedua Empire Sasan oh. dia ni putera kepada Ardashir Ardashir First yang panggil The Unifier yang seorang raja yang menyatukan dan ianya merupakan wilayah dinasti Empayar Sasan Tahun 224 sampai 673 Jadi pakar-pakar sejarah Mengatakan bahawa Ambar adalah bandar kedua terpenting Empayar Parsi Selepas bandar Qutai Sifun Qutai Sifun ni dalam bahasa Arab Kalau dalam bahasa orang putih dipanggil panggil Stisifun. Stisifun Jadinya bandar ini Dululah pernah dimusnahkan oleh Maharaja Rom Julian the Apostate pada bulan Mac tahun, ah, tahun 363. Okay. Tapi dibangunkan semula daripada runtuh itu oleh Shapur the Second dan dia majukan akhirnya Ambar menjadi satu kota yang begitu maju. Tapi akhirnya Ambar ni jatuh dalam pertempuran dengan orang Islam pada ah. bulan Julai. Tahun 933 Masih, yang kita kenal masa itu dengan peperangan Battle of the Eye, peperangan mata. Sebab Khalid Al-Walid dia tukar strategi perang masa ketika itu, dia arahkan semua anggota tentera panah ke arah mata musuh, marksman. Panah ke arah mata musuh. Jadi peperangan itu the battle of the eyes. Jadi Ambar jatuh ketika itu. Bagi saudara-saudari yang minat dengan sejarah Islam, Mungkin kita pernah mendengar tentang ancaman uh, tamadun Empire Rome dan juga Parsi. Hmm. Jadi Parsi ini adalah kerajaan Sasan. kerajaan yang di Sungai Furot ini, kerajaan oh. Sasan. Sasanik. Istilah yang kita guna kalau disiplin sejarah, Rome kerajaan Byzantium. Kalau Parsi Sasanik. Dan kita okay. orang Islam dengan Sasanid ni kita ada pengalaman yang banyak. Tahun 633 sampai tahun 642 Masihi Para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in Telah berperang dengan Empayar Sasanid ini selama 9 tahun Dalam 8 buah peperangan. kita pernah perang dalam Perang Zaltus Salasil Perang berantai, perang sungai Perang ambar, perang Ainul Tamar, perang muzayyah Perang firas, perang jambatan Makrakah, Qardisiyah Dan banyak lagi Jadi semua ini adalah Sejarah yang telah Tercipta Antara orang Islam dengan orang Parsi Kalau Zahatul Salasil Perang Berantai itu Dia berlaku bulan April Tahun 633 Masihi Dia berlaku selepas daripada Selesai Perang Yamamah Perang Yamamah wow, ni perang Yamamah. yang telah Menyebabkan terbunuhnya Musalamah Al-Khazal Berlaku di kawasan Kuwait sekarang ini Apa sebab dipanggil Zahatul Salasil Ini nah, menarik untuk cerita Kita kongsikan Panglima Parsi ketika itu namanya Hormuz ataupun Hormuzdan. Hormuzdan. dia ni ketika melihat tentera Islam begitu berani sekali ketika itu ialah Khalid Al-Walid ketika dipanggil untuk berbincang jadi kamu boleh bincang tapi dia tak nak katanya bagi dua pilihan saja. pertama masuk Islam bayar jizyah yang kedua masuk Islam yang ketiga perang pilih mana satu jadi orang Parsi kata kita perang jadi bila dia tengok orang Islam ni begitu berani jadi panglima Hormuz agak gementar ketika itu. Lantas dia telah mengarahkan tenteranya untuk ikat kaki dengan rantai besi. Begitu takut dia. Dan ternyata strategi ini memakan diri, 25000 tentera Parsi lawan hanya 18000 saja tentera Islam. Unit tentera Islam masa itu dah ada unit elit hmm. yang telah berjaya mengalahkan unit elit Parsi di Kazima dan unit tentera Islam masa itu panglimanya adalah Kakak Ibnu Amru Ka -Ka -Ka. Jadi Ka -Ka. sejarah itu begitu panjang sekali. Disebabkan semuanya pakai rantai menyebabkan orang Islam berjaya membunuh dan menewaskan battle, tentera Parsi dengan begitu mudah sekali. Battle of the Chain terkenal ni dengan kerajaan Sasan. Jadi selepas Battle of the Chain sini Khalid al-Walid radhiyallahu anhu dia telah berjaya mengalahkan lagi Parsi dalam 3 peperangan yang seterusnya. Selepas daripada itulah capailah matlamat orang Islam nak menakluk Al-Hirah. Kepada yang mengikut siaran minda imam besar daripada musim pertama, kita pernah jumpa dengan hadis Al-Hirah ini. Apa Al makna hadis Al-Hirah? Sebab itu cerita kiamat ni dia tidak boleh tebuk-tebuk Uh, siri 48 tengok. Apa tu? kata-kata cerita COVID ni gini gini gini. No. Dia cerita skatologi Islam, cerita benda kiamat ini, dia kena tengok daripada awal. Sebab dia ada babak dia. Contoh contoh Al-Hirah ini ketika Adi radhiyallahu anhu dia tanya kepada Nabi uh, bukan ketika Nabi sallallahu bertanya kepada dia, "Ya Adi, hal ra'ait al-Hirah?" Wahai Adi, adakah kau, -kau dah nampak kota hirah? Kultu lam araha. Aku jawab, kata Adi, saya tidak melihatnya ya Rasulullah. Waqad umbi'tu anha. Tetapi aku telah mendengar cerita tentang dia. Maka kata Nabi, Fa'in talat bika hayatun latarayanna za'inata min al hirati. Hatta tatufa bil ka'bati La takhafu ahadan illallah Kata Nabi Kalau umur kau panjang Nesaya satu hari nanti Kau akan melihat seorang wanita Melakukan musafir Daripada al-hirah Sampailah dia melakukan tawaf Di sekeliling ka'bah Sehingga dia tidak lagi merasa takut Kepada sesiapa pun Kecuali kepada Allah Allah ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi ini, Hiroh hey, yang terletak di Irak sekarang ini terbuka selepas tiga peperangan orang Islam yang yang berlaku antara orang Islam dengan orang Parsi, orang Sasan ini. Jadi sepanjang peperangan hampir 90 ribu tentera Islam telah berhadapan dengan 250 ribu tentera-tentera Parsi yang mana mengorbankan seramai 15 ribu Tentera Islam Allah. yang terkorban dan 150,000 tentera Parsi oh. juga telah mati. Jadi ini yang dipanggil ini. kerajaan Sasan ini. Jadi kerajaan Ambar. Sasan. Jadi Jabatan Antiquity Wilayah Ambar, dia berjaya temui bukan setakat tinggalan Sasan saja. Tapi mereka juga telah berjaya menemui beberapa tinggalan empire-empire dan tamadun-tamadun yang lain. Antaranya mereka menemui harta peninggalan kerajaan hmm. Sumeria Sumeria ni atau The Akkadian Empire Ini Mesopotamia kuno Millennium ketiga sebelum Masihi Mereka sebuah empayar yang besar Harta mereka pun juga muncul daripada Sungai Furat sekarang Yang kedua tinggalan daripada kerajaan Parthian, Parthian, Parthian. Ini kerajaan pas, sekitar 247 sebelum Masihi. Oh. Atau ada orang panggil kerajaan Ashkenian. Ashkenian ni dulu empire besar. Dia meliputi Iraq, Afghanistan, Tajikistan, Pakistan, Kuwait. Seluruh pesisir Teluk Parsi di Arab Saudi. Sampai ke Bahrain, Qatar dan sampai UAE sekarang. Ini kerajaan begitu besar. Kerajaan Ashkenian. Dan mereka dia. adalah musuh ketat. Kepada Empire Rome ketika itu Perlu diingat Sedara-sedari sekalian Empire Rome Byzantine ini Maknanya Eastern Roman Empire Ini bukan satu Empire yang kecil, bukan kekuasaan Kecil, mereka Kerajaan Rome, mereka kuasai Permukaan bumi ini Sejumlah atau sebanyak 5 juta 900 ribu kilometer Persegi mereka ini menjadi empire terbesar pada zaman purba klasik. Dia Empire Byzantine ini bermula daripada Italy, bawa ke Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, Anatolia yang ada di Turki sekarang. Sampaikan ke kawasan utara Afrika, Mesir, Libya, Algeria, Allah. Maghribi pun sama. Sampailah ke Hijaz. Maknanya kawasan Baitul Makdis, Jordan, Syria Ini semua adalah Bawah kerajaan Rom Dan mereka telah memerintah Selama 11 abad oh. Yang berpusat di Rom Barat Iaitu di Vatican City di Itali Dan Rom Timur Terletak di Konstantinopel Ataupun Istanbul sekarang okay. Dan bangsa Parsi ini Bangsa Sasan Jadi harta mereka sudah mula keluar Jadi kalau orang tanya adakah harta itu sudah sudah mula keluar, jadi kita jawab ya. Sejak tahun 2009 lagi oh. pihak berkuasa telah pun melihat beberapa tinggalan-tinggalan kerajaan sasanik, kerajaan okay. patian, aksyar, ashkanian ini telah muncul satu persatu sekarang. Jadi benar kata Nabi, kiamat itu dah makin dekat. Allahumma salli alaih Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Baddilayah Shah alauddin guys Mengejutkan sekali ya sejak tahun 2009 itu sudah muncul ya Maksudnya sungai furatnya sudah mengering guys Ya sudah mulai surut sehingga kerajaan Ataupun peninggalan-peninggalan daripada Kerajaan Sasan itu sudah kelihatan Apalagi sekarang Kalau kita lihat itu sudah tinggal Sedikit airnya guys Dan sebagian ya daripada apa ya Mungkin harta itu sudah ada yang menemukan seperti itu Tapi sebagai Islam, sebagai orang yang mukmin yang muslim seperti itu teman-teman sekalian Kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil harta itu Untuk mengambil emas itu Jadi jangan sampai kita itu mengambilnya ya teman-teman sekalian Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah Saya pernah lihat kayaknya itu di TikTok atau di Youtube Shot ya itu ada yang memvideokan gitu bahwasannya di sana itu ada banyak emas seperti itu guys Allah wa ya Allah ya Allah, aduh tanda kiamat yang sudah semakin jelas seperti itu guys semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala semoga kita disayangi dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala Semoga kita istilahnya dijaga oleh Allah Subhanahu ta'ala dijauhkan dari hal-hal kemaksiatan dan juga ya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala terutama di bulan puasa selepas bulan puasa ataupun selepas bulan ramadan kita tingkatkan lagi kecintaan kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pemindu untuk diri Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh